ya kami rombongan dan mahasiswa fakultas terbiak uh, jurusan tadi PPS sebanyak tiga lokal ABC melakukan segi lapangan uh, ke beberapa objek sejarah yang pertama itu di Mana kemarin? Oh, Lunto. Lunto. Uh, kita melihat objek tambang lalu objek uh, yang ada di sekitar Sawuntu lalu lanjut ke Betusangkar ke Istana Baso Pangkerniung dan hari ini kita ada di uh, Kompleks Candi Moratakus. Okay. Nah, karena ini adalah salah satu materi yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, terutama pada zaman Hindu-Buddha, maka obyek ini menjadi penting. Karena mahasiswa IPS belajar salah satu periode sejarah Indonesia, yaitu sejarah zaman Hindu-Buddha, sebelum Islam itu. Nah, karena itu anak-anak dibawa atau Maswa dibawa ke sini, dalam rangka untuk melihat lebih dekat, ya situs-situs atau sumber-sumber sejarah yang bisa mungkin menambah atau menggali atau memperkaya sehingga mereka tidak hanya belajar di kelas tapi juga belajar di lapangan dalam hal ini adalah candi nama daerah Yogyakarta daerah Bali dan juga dari kota 14 juga sama dengan di provinsi Bali. Jadi Muara adalah situs cagar budaya yaitu di tiga provinsi. Di Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Ini tentang cagar budaya ini. Baiklah Muara Takus Candi Muara ditemukan pada tahun 1860 oleh seorang arkeolog Belanda itu bernama Cornet de Groot Cornet de Groot mengadakan ekspedisi ekspedisi dia melalui jalan kuda dia pakai kuda dia dari pangkalan koto baru dia mengadakan ekspedisi Cornet de Groot namanya itu 1860 dia berjalan dari pangkalan koto baru itu ada jalan setapak katanya dia menuju jalan setapak itu menuju arah desa Tanjung katanya di belokan sungai Kampar Kanan katanya dia menemukan struktur bangunan Budhis katanya itu yang ditulis Kornet de Grot nah jadi disitu ada menemukan tujuh buah bangunan candi yaitu Candi Tuwo, Candi Mahligai, Candi Bungsu dan Candi Plangka yang kita temukan berarti kalau tujuh ada tiga candi yang belum ditemukan di kompleks Candi Muratakut karena kata Kornet de Grot itu ada tujuh buah candi katanya pada 1860 Baiklah candi Muratakus itu sudah banyak penelitian. Penelitian di Murata ada dari Balat, Arkeolog Medan, kita bersinergi sama dengan UGM, kita bekerja sama dengan Pokoknya kita ada-ada penelitian yang berlanjut Murata Kus. Jadi kita penelitian Murata menemukan lagi candi baru sekitar 100 meter dari sini. Kita menemukan struktur, -struktur bangunan dengan kedalaman 3 meter penggalian atau ekskapasinya. Kita menemukan struktur, -struktur bangunan. La, bangunannya 8 kali 12 tingginya 3 meter, itu masih di dalam tanah. Jadi candi Muratakut itu secara penelitian kita setelah menemukan artefaknya di Meratagus dan beberapa apa? Kita menemukan di situ Wajra namanya, Wajra Ganesha, dan Dewi Tara kita temukan. Bahannya dari perunggu. Bahannya dari perunggu tersebut kita bawa ke Batang ke Balai Penelitian Negara di Jogja hasil live takus tuh tahun 700 jadi orang mengaitkan muara takus dengan Sriwijaya karena tahun 700 karena di Sriwijaya itu ada catatan iting namanya catatan iting tuh 671 itu mengatakan dia belajar agama Buddha di Sriwijaya itu kata iting jadi kata iting tuh pada tengah hari bayang-bayang nggak -bayang ada katanya Di situ dia menuntut ilmu selama 6 bulan Itsin menulis sebuah tulisan tahunnya 651 jadi Muara Takus itu orang mengaitnya ke Sriwijaya karena itu karena catatan Itsin namanya jadi sing itu belajar selama enam bulan tempat dia belajar katanya pada tengah hari, bayang-bayang nggak -bayang ada katanya Iksing. atau tongkat di luarca tabudisnya sama panjang dengan bayang-bayang, berarti kalau pertengah hari, bayang-bayang nggak -bayang ada, itu yang dimaksud Itsin jadi di Muratakus tuh kita tengok titik koordinatnya, dia 0 derajat. Berarti di Muratakus tuh ada dulu sebuah fakultas, zaman Sriwijaya. Jadi yang disebut, yang disebut oleh para ahli itu namanya Dharma Pala. Dharma Pala itu adalah universitas kedua setelah Nalanda. Nalanda itu di India, di kerajaan Asoka. Itu namanya Nalanda Universitas. Jadi Muratakus itu bukan sebuah pusat kerajaan sebenarnya. Muratakus adalah bagian dari Sriwijaya Atau kayak pesantren di Sriwijaya Jadi orang menuntut ilmu di Sriwijaya Bertepatan di Muratakus Jadi orang mengaitkan dengan Sriwijaya Itu sementara Jadi orang mengaitkan dengan Sriwijaya itu karena catatan Iksing Jadi setelah kita ada kitab temuan Temuan di Muratakus itu ada menemukan wajra. Wajra itu adalah Alat peribadatan Buddha. Saya ada PDF-nya, nanti saya bisa kirimkan. Itu hasilnya tuh tahun 700, arti masa Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, namanya Hindu-Buddha klasik. sebelah hancurnya Hindu-Buddha itu, itu namanya Buddha. Jadi secara struktur bangunan candi. Bangunan candi itu ada dua, itu Hindu dengan Buddha. Itu Lingga dan Yoni. Kalau ini stupa, itu namanya Pohon Bodhi. Ada lagi tradisi Buddha atau sama penduduk pribumi, yaitu di sini ada suku Domo. namanya Domo itu di Buddha Dharma. Dharma itu berarti Dharma guru. Berarti guru dulu, banyak guru yang di sini. Waktu zaman dulu di Moratakus. Jadi setelah Islam itu disebut Adomo. Domo itu jadi persukuan. Terus daerah, daerah kampoloa, ada bodi, itu sekumbang nama cucu ratu punya. Dalam itu Domo. Jadi namanya Dharma. Jadi sementara itu Moratakus. Ada adalah, uh, adalah peninggalan Buddha. Sementara itu kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya. Jadi candi Morotagus sudah ada pemugaran ya. Pemugarannya tahun 1978. Jadi candi Morotagus sudah ada pemugaran dengan bahannya Bentuknya sama dengan keasliannya karena semua di Sumatera itu bahannya terbuat dua jenis bahan yaitu batu tuh, dan tanah merah. Semua di Sumatera itu bahannya. Candi Morajambi, Candi Candi Portibi, Candi Bahal dan Candi sekarang yang ditemukan di Damas Damasraya namanya Candi Padang roco. Damas roco, Damasraya itu di daerah Singkilanse ya. Jadi di situ sama bangunannya sama. Jadi kita mengaitkan satu zaman. Jadi candi itu satu zaman. Kalau di Sumatera itu satu Zamannya Sriwijaya. Jadi, iskan di murata sudah tidak ada pemugaran. Pemugarannya tahun 78. Cuma bentuk nggak dirubah dengan kualitas bahan sama. Itu. Oke, ada lagi? Mau tanya? Sebenarnya, apakah Candi ini sudah seperti ini? Gancuknya di awal ditemukan atau di dalam tanah Pak? Waktu ditemukan 1860, 1860 karena Debrook menemukan dia utuh. 1978 itu pemugaran, 1978 itu kita pemugaran. Bekerja sama dengan kementerian Pendid... dulu kalau dulu pendidikan namanya. Nah, jadi bekerja sama pemerintahan daerah dia melakukan pemugaran tahun 78 sampai 92 pemugarannya. Jadi kalau kita sebut utuh, waktu ditemukan waktu pemugaran dia nggak utuh semua karena ada struktur yang ada udah hancur jadi saya ada pun fotonya saya pun ada nanti bisa kira-kiranya karena kayak tumpukan ada yang susunan ya, yang kurang contoh lah gimana strukturnya sama dengan ini bentuknya oke silakan siapa yang mau tanya lagi silakan ayo silakan Ini pohon Bodhi namanya. Pohon Bodhis. Kalau tempat kita ini pohon Bodhi namanya. Berapa tahun umur dia, Pak? Ini baru, orang Waisak tanah. Jadi di kita Islam itu namanya kubah di masjid. Kalau di candi itu namanya stupa. Inilah stupa. Ya. Itulah Buddha itu. Itu hilang, Ton. Kalau kita perhatikan yang puncak itu kan putus. Iya. Nah, inilah stupanya. Jadi ini stupa candi Muratagus. Kita mengaitkan dengan songkok. Kalau di Melayu itu namanya tanjak. Tanjak inilah, tanjak Melayu. Jadi, Hindu-Buddha itu adalah Melayu. Bukan orang India. Ini, ini namanya tanjak Melayu. Jadi, Melayu pada zaman dulu, Buddha. lanjut. Kerabuda Islam. Buda, islam. <laughs> Pak ingin bertanya apa? Siap, siap. Jadi apa bedanya candi di sini daripada candi yang Jawa, Pak? Kalau perbedaan tuh tentu ada perbedaan karena zaman. Kalau daerah kalau daerah Sumatera kebanyakan candinya zamannya Sriwijaya dan itu yang disebut adiatuwarman. Kalau di Sungai Langsik itu kerajaan adiatuwarman, kerajaan Minang adiatuwarman. Kalau daerah Jawa itu Majapahit, ataupun bahan, bahan itu ada perbedaan. Tempat, kalau di Sumatera, di Sumatera, di Jawa itu pakai bahannya endosit. Kalau di Sumatera itu pakai bata, karena dia? Itu perbedaan Jawa dengan Sumatera, karena kualitas apa ya? Zaman tuh udah berbeda Oke, okay, silakan ada yang tanya lagi oh, yang perempuan Dalam Ritual Ritual sekarang ini mana yang menonjol dari budaya atau itu masyarakat Kalau yang menonjol ke penduduk masyarakat Ritual Ritual yang menonjol tuh tetap buta Buta tuh itu ada bakar kemenyan namanya Bakar kemennya tuh di Buddha tuh bakar dupa. Itu produk Sina namanya. Produk ajaran Buddha tuh itu dia tawab. Produk Sina namanya. Dia mengeliling. Produk Sina. Kalau kita tawab di Muslim. Jadi dia mengeliling. Itu ibadah Buddha. Kalau Hindu dia membakar. Ada pembakaran. Yang dibakar Hindu itu Amara namanya. Amara itulah hebatnya Pancasila jadi untuk menyatukan antara agama itu ini buktinya, toleran beragama antara Hindu, Buddha, Islam, Dita berdampingan yang saya maksud tadi yang saya maksud tadi orang sini Kampar lah Kampar ya, itu termasuk Jika budaya meninggal dunia nah tolak bala. ya Apa yang masih kelihatan yang berbau itu? Dalam... Budha pak. Ya, yang budha. Yang budha itu tiap pesta atau kenduri orang orang sini bakar kemenyan namanya pak. Itu di budha bakar bupa. Itu termasuk tradisi. Jadi itu bak, macam potong rambut itu kan kenduri tujuh hari itu budha pun ada macam nyanyi nyanyi lah macam itu. Jadi kita marhaban. Cuma waktu perpindahan ke Islam itu, kan, ya itu apa namanya tuh nggak apa ini masuk cuma nama yang berbeda kepercayaan tuh apa oh, konsep paham ah. konsep Paham? apa yang menjadi nilai dari sumber budaya di sini di Indonesia, Bapak? Jadi ada satu budaya itu kombinasi antara budaya dan nilai lokal itu menjadi satu wilayah yang ada sebangsa. Ya, iya sampai tadi kalau daerah penduduk pribumi ini, uh, abudah apa Islam tuh masuknya ke apa tuh itulah yang ke, ke datuk datu tuh kedatuan nama masuknya. Jadi Sriwijaya tuh kan bukan sebuah kerajaan benar. Kedatuan jadi datuk itu masuk ke Islam apa itu apa, apa namanya uh, dari datuk yang disebut domo, do, dharma tuh. Dharma itu adalah seorang datuk. Jadi di situ masuknya Islam budaya Islam tuh. Jadi masuknya ke kebudayaan kebudayaan Buddha tuh masuk ke situ. Iya uh, Islam tuh masuknya ke kebudayaan Buddha, Buddha tuh di situ. Jadi ajaran Buddha tuh masuk ke Islamnya. Jadi sekarang dipakai di Islam. Jadi kalau sekarang tuh Islam sekitar sini ya, pak. Iya. Islam tidak ada Buddha di Hindu tidak ada sini. Hindu, Hindu Buddha nggak ada. Nggak ada. Berarti sekitar masyarakat sini sekarang sudah Islam semua. Islam. Ya? Oh, sudah Islam. Jadi, dulu nenek moyang sini, budak iya, nah, itu yang disebut domo, Pak. Domo itu ya. di budha Dharma. Dharma itu dulu tuh bukan suku. Dharma itu Dharma guru. guru kita nah, kita jadi guru itu diislamkan. Jadi otomatis pengikutnya tuh langsung Islam semua. Itu yang disebut guru. Dharma, Dharma pala, berarti dar kepala guru. Di sini kan ada Nalanda. Nalanda di India, kerajaan Osaka kem dalam di sekolah. Orang datang itu namanya Dharma Pala, Pak. Dharma Pala. Itu orang mengatakan kita di Muara Takus Dharma Pala sampai sekarang kan bisa belum dijawab. Ada yang mengatakan di di Muara Jambi. Ada yang mengatakan di Damas Raya. Bahkan ada yang mengatakan di Palembang. Karena masing-masing tuh ada argumen untuk itu. Ya, ada pertanyaan lagi, Pak? Yang jadi pertanyaan, Pak, satu. sampai sekarang belum dipecahkan Muara Takus nih. Muara Takus ini di Jambi ada Di Portibi ada Di Muara Takus itu ah, Di Muara Jambi itu namanya Candi Muara Takus Yang mirip lingganya Cuma kompleknya Candi Muara Jambi itu Bisa dipecahkan sampai sekarang Jadi dalam sejarah Itu mengatakan Candi Muara Takus di Jambi nah, Termasuk di Portibi di Di Retapsel sana itu ada Kampung Muara Takus Jadi yang jadi pertanyaan sampai sekarang Kenapa sampai ke Jambi Sampai ke